Oh my God. Malam ini saya mau ngasih makan sipus dulu, guys. Pusnya sudah minta jatah, lihat ya. Pusnya sudah minta jatah makan nih. Sekarang jam 11.36 ya jam 11.36 malam hmm lihat dia mau mainan komputer kayaknya di guys lihat. lihat guys pinter banget ini kucingnya pinter pinter pinter pinter kita main main dulu nanti baru kita kasih makan ya guys ya lihat push ya push push ini push lihat pinter kesana mau ngapain dia ini bos sini sini sini bus mana, hai, sini bus, lihat tuh guys lihat dia udah lapar kayaknya, lihat dia ngerayu dia sudah minta makan, udah lapar kayaknya dia, bisa kita kasih makan, sayang, aduh kita kasih makan sebentar lagi ya guys ya kasihan, lapar popus Ah lapar pok, lapar. Sini kamunya sini coba lihat manja, rayu dia. Sini pus, sini Hmm, tak kasih love, tak ta kasih love. nih mau makan mau ini? Ini ya, pus. Ini dulu, main dulu. Tuh lihat guys, kucing yang ngajak main dulu guys. Hmm. Padahal ini udah jam 11 malam, hampir jam dua Kucingnya malah ngajak main, lihat. Kucingnya, hmm. eh, eh, ini dulu. Lihat, lihat kucingnya guys. Kucingnya mainin kaki gue guys. Hmm. mau minta makan nih. Biarin aja dulu guys. Biarin aja coba dia marah nggak dia, tajwa dulu. Deh. itu sebenarnya lapar, guys. Dia itu ngerayu sih sebenernya. tuh wih, terus, terus, terus, terus, terus, hmm, terus, terus, terus, terus, terus, ini terus, terus, terus, kesel dia mainan karpet. Oh mantap! Bus, bus, bus, bus. Tuh lihat. <laughs> ah, ah. ini, ini kemuk mana? Kemuk mana? Eh, hey. ini bus. Ah. Tuh lihat guys, kucingnya masih ngajak main. Kucingnya masih ngajak main, padahal dia itu sudah lapar. Sudah lapar, dia ya, minta makan guys itu minta makan, kalau oh, mainan karpet ya. kita lihat, coba hmm, coba Terusnya lagi bersihin badannya guys. Oke okay, pokoknya buat kalian cat lover, no. terima kasih banyak juga buat kalian ya sudah like dan selalu pantau channelnya Aohi Sundanesa terima kasih banyak dan buat cut lover juga terima kasih yang sudah nonton video saya pokoknya dukung terus channelnya Aohi Sundanesa dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga di like juga tinggalkan komentar kalian di kolom di bawah ya guys ya Hmm, Oke okay guys, pokoknya ikutin terus keseruan saya sama si Pusi. Pusi. Kau lihat, ya. Oke, okay, buat kalian yang punya kucing di rumah, kalian punya kucing punya kucing warna apa di rumah? Nope. Ini itu sebenarnya kucing liar dikarenakan dia itu sudah mungkin ngerasa apa ya gimana ya saya itu mungkin ngerasa saya itu majikan ya, jadi tiap malam atau siang waktunya makan dia pasti selalu datang ke rumah saya nih kucingnya guys ya hmm. dia itu manja banget loh kucingnya, yakin manja banget terus jinak juga ini diantara kucing-kucing liar <tuh> yang saya kasih makan ini yang paling jinak ini yang paling jinak ini yang paling manja terlihat lihat kan lihat kan ya lihat kan? Tidur, bos. Bapak, bos tidur, <tuk> hmm, bos tidur sana. enak nih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, makan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tanda makanannya, hmm. kita kasih makan dulu kucing bos, ini bos, iya makan dulu, hmm. makan lapar kan, lapar kan, iya makan dulu, apa hmm. ya, benar lapar dia, makan yang banyak bos ya. terlihat pesen isnya lapar guys ini apalagi ini ya makan makan ini boleh ini dia penonton lihat kau kalau makannya banyak ya orang dia tuh lapar sih sebenarnya saya <tuh> eh, makan gimana makanannya enak gak bos hmm. eh? Ngapain nengok tengok nengok siapa? Bus? Nengok siapa bos dia mau nengok-nengok Hei <tuh> eh? <tuh> Nah sih Kenapa, bos? Dia marah, guys. Kau ada apa di luar, guys? Dia langsung nabrak itu, loh. Nabrak lorindo, lorindo. <tuh -tuh> Kenapa? Kau ada apa di luar? Tuh, lihat Kayaknya ada temennya ada di luar, deh. Hmm. Yo, makanya yang banyak, bos. Hmm. Banyak banget, Bos. bisa lirik-lirik, Bos. Ayo makan. Habisin, Bos ya. Habisin. Kalau saya takut kehabisan loh, orang kau sendiri yang makan. Hmm, gitu. Oke, pokoknya buat cats lover, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Uh, videonya Aoi Sundanesa dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah like juga terima kasih banyak juga buat kalian yang selalu pantau channelnya Aoi Sundanesa terima kasih banyak pokoknya buat kalian ya uh, dukung terus channelnya Aoi Sundanesa sekali lagi dengan cara menekan tombol subscribe like dan komentar juga dan share juga ya ke media sosial kalian oke okay? tuh lihat kucingnya gemuk ini guys kucingnya gemuk hmm. dia itu asli jinak walaupun kucing liar dia itu jinak banget manja banget barusan aja pinter banget yang ngerayu tuh, dulu aduh ini kucing